Teman-teman, kali ini aku mau ke Desa Tanjung Sari 2 ya, tetangga Desa Rantau Durian. Kita uh, lihat aja, ya, jalannya seperti apa. Ini, kita sudah memasuki jalan arah ke Desa Tanjung Sari 2 Untung ya teman-teman, motor saya ini udah saya modif tinggi Jadi aman untuk ngelibas jalan-jalan yang semacam ini Maaf ya kalau goyang-goyang soalnya ya mau gimana lagi kondisi jalannya seperti ini teman-teman bersih-bersih kotor lagi jadi kita pakai yang termaja ya beat yang udah biasa aku pakai di medan-medan yang seperti ini apakah bisa kira-kira ini kita lihat aja ya dari belakang wah bercampuran dengan lumpur Apakah bisa? Kita lihat saja. Ternyata, ternyata beres di teman-teman. Apakah bisa melaluinya Kita saksikan teman-teman Jaga jarak aman wow. wow Amazing Jalan ini bagus banget Kalau dikasih ikan lele Sepertinya ikan lele akan hidup mau kemana mbak? mau oh, pacul? di sana yes, mbak? kita suruh duluan aja itu orang-orang tua itu kita di belakang aja menyaksikan mereka jadi seperti inilah teman-teman kondisinya kalian bisa lihat sendiri ya wow, wow, wow, wow, wow. seperti melintasi lumpur latindo Pemerintah Bisa melihat video ini Dan uh, Bisa mendandami lah ya Kali ini kita udah sampai di itu ya pertambangan pasir ya. Di sebelah kanan saya ini salah satu pertambangan pasir ya. ya. Ya. Ini adalah salah satu tambang pasir yang sering diambil salah satu penyebab jalan rusak ya mobil besar, teman-teman. Ternyata apakah bisa? Oh, ternyata bisa. Kita akan melewati sebuah jembatan Ampera ya. Bila teman-teman mau mancing juga bisa di sini ya. Kalian bisa lihat. Kalau mau mancing juga bisa ya. Kalau mau loncat mau bunuh diri juga bisa. Kita ketemu lagi sama jalan yang aduh legedes Ini sudah mau mendekati Desa Tanjung Sari, dua ya. Etik hampir aja kepeleset, dan oke, okay, teman, uh, semuanya bagi yang menonton video ini silahkan like comment and share ya mungkin video ini akan saya tutup ketika nanti sudah sampai ya di <tik> awalan bisa oke teman-teman cukup itu aja ya review jalannya semoga kalian terhibur dan enjoy